50 guys! 50 sayang! Apa cintaku mantap jiwa, guys? Wow, wow, kesemak 56 Lima puluh sap sap! Pem empat ribu, langsung sempak siomong. Ribu. Saldo 23, Cok, di bet 3000 Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Anggur, naik seanggur Anggur pala kau, biji kau Semongko itu, Cok Come on Ed Edi Wow Special 2 Satu spin, come on Woi, semangat aku gini pagi-pagi, guys Astaga Oke, kita tengok, guys, ya Come on Ingat brotherku ya Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung Jangan suka sungkan untuk join komunitas Bang Freddy jangan lupa juga guys Tekan tombol subscribe key, Kita gaskan dong Oke lumayan 11 brotherku Mantap jiwa Come on Wih 50 guys 50 sayang Apa cintaku Mantap jiwa guys Wow Wow kesemek tuh 56 Sub Sap BAM 477.000 langsung sempak siomay. Langsung meledak dak bradarku ya Selamat datang kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy disini Dimana like kalau bukan di agen 338 Jangan lupa bradarku untuk subscribe Jangan lupa juga untuk support dengan cara komen, like, dan lain sebagainya guys ya Salam kenal di Bang Freddy Dimana like kalau bukan di agen 338 Astaga bradarku Korek-korek cium, korek-korek lagi gaming tuh, guys. Untuk polanya, brotherku ya, kalian bisa pahami sendiri, guys ya. Karena polanya jujur aja, brotherku ya. Enggak akan aku sebutkan. Kalian bisa coba sendiri, ya. Pola ini bisa work bisa juga tidak. Jadi kalian gaskan sendiri, guys ya Oke, kita coba lagi. Come on. Sepuluh. Aduh, nggak mau itu pisangnya dua lagi, guys. Come on. Ayo pisang, aduh gila perkaliannya besar-besar loh guys tadi 10, 10 lagi wow come on Dua lagi guys come on, aduh sayang banget mau extra free trot dia guys ya just a make. down, just a make. down semongkok, extra free trot, extra free trot, sub aduh gak mau guys 563.000, anjay gila gila gila gila gila gila Oke, okay, tadi ingetin brotherku ya 10 turbo, itu adalah polanya 10 turbo Lanjut lagi, come on Oke, okay, pola lanjutannya 10 quick juga Quick cepat, kita gaskan lagi, kita lihat Brotherku masih ada sekah skater kedua Atau masih ada profit-profit manis yang lainnya Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini Aku ucapkan selamat datang brotherku ya Salam kenal dari Bang Freddy di sini Dimana lagi kalau bukan di agen 338 Oke brotherku kita gaskan lagi baru Normal 20 ya Oke kita gaskan Come on Apakah hari ini masih ada lagi yang manis-manis atau tidak Udah lumayan tadi guys ya Akhirnya kali 50 nya muncul Meskipun apa namanya hmm, Ya JP sih Cuman gak keluar kali 100nya kan Ya udah sabarlah kau Jangan serakah lagi guys Oke buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung Sekali lagi aku ucapkan selamat datang brother-ku ya Salam kenal dari Bang Freddy ingat guys Bermainlah dengan yang bijaksana Jagalah kondisi kesehatan dan Jangan sampai kau kena mental alias serung kak terus Kalau sudah profit Usahakan WD, guys ya Karena apa? Karena posisinya adalah kita harus mencari profit terus Jangan cari jackpot brother-ku. Sebab kenapa kalau kau cari jackpot susah lah guys Percaya sama abang kau ini. Kalau kau cari jackpot, 1000 kali. Kau main belum tentu satu yang jackpot. Tapi kalau kau cari profit, guys, ya dong, minimal 5 kali. Kau main itu bisa dua biji yang profit. Itu berada untuk ya. Oke, kita gaskan lagi. Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Come on, come on, oke, okay. sap, come on. Ayo Pisang naik se Ke Gila GG Gaming cow Bisa begitu keluar di spin terakhir Eh di spin pertama langsung kali 50 nya guys Wow Sumpah gila GG Gaming banget cow Ingat brotherku ya pas Masih banyak beberapa kawan-kawan yang belum mengerti Maksudnya dari Mengenai pola Eh sorry sebentar Yuk kita gaskin lagi Kita ulang lagi polanya brotherku ya Ingat ya pola hari ini brotherku ya 10, 10, 20, kau boleh bisa coba 2 atau tiga kali Kalau misalkan langsung dikasih, ya wis, mau lanjut terserah Yang jelas, kalau sudah nggak dikasih dua atau tiga kali coba, kau cabut aja guys Lalu kau coba, kau tunggu lagi sampai satu jam minimal ya. Selalu ingat brotherku ya, untuk jam-jam gacornya itu nggak pasti guys ya Maksudnya gimana, maksudnya begini Kalau misalkan ketemu di jam-jam gacor, menurut aku brotherku ya jam gacor itu relatif. Cuman kebanyakan dari kawan-kawan informasikan guys ya. Dari informasi dari teman-teman yang lain, pertama dia ada dua jam. Yang pertama itu malam guys. Dari jam 1. Dari jam 12 sampai jam 1 dan lah jam 1 jam 2. Yang kedua itu agak subuh guys. Jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Itu adalah jamnya juga aku buat buat buat apa segala macam guys, ya konten dan yang lain-lain. Jadi bolehlah kalau mau coba di sana bolehlah guys. Cuman yang jelas semua balik lagi ke ke ke slot gacornya guys ya apakah lagi gacor atau tidak sebab kenapa kalau misalkan kita nggak ngomongin lagi gacor atau lagi apa misalkan lagi bapuk lah kau mau pakai pola sun gokong ke sun gokong percuma jadi pahami guys ya kita harus mengerti mengenai gacorannya dulu ketika itu kalau sudah paham ya udah sisanya itu udah mudah jadi ketika kita main posisinya itu lagi gacor itu loh yang kita coba insert ya kan itulah fungsinya komunitas bang freddy di sana jadi buat kawan-kawan yang baru saja bergabung belum ada komunitas Kau jangan sungkan-sungkan untuk join langsung ke komunitas Bang Freddy Yang ada di kolom deskripsi atau nggak di kolom komentar beradarku ya Jadi di sana nanti kalian bisa juga sembari main, sembari ngobrol-ngobrol di sana. Pada intinya kita jalin silaturahim, bentar lagi juga akan Ramadan, guys ya Buat kawan-kawan semua yang baru saja bergabung Aku ucapkan selamat datang beradarku Salam kenal dari Bang Freddy guys ya Kita gaskan lagi yuk Cacing jadi cacing atau cacing di genaga Come on! emang paling enak itu barbar es -bar slot coba. Kenapa paling enak Barbar -bar slot Men selain menurut aku beradaku ya untuk barbar -bar itu sendiri cuma ada beberapa doang pilihannya pertama itu untuk mencoba n uh, tingkat kegacorannya sebuah slot jadi gini kalau misalkan dia gacor guys ya kalau misalkan dia gacor minimal ketika kau bawa kayak tadi guys ya kan 25k terus dia dapat dia main gitu kan main misalkan modal 25 puluh lalu main di bet 3000 gitu minimal dia bisa ngelawan cok oke kita di coba dicoba lagi minimal dia bisa sempat ngelawan atau gimana maksudnya gini ketika dia saldonya mau turun guys pernah nggak kalian ngerasa dia tetap bisa bertahan saldonya? Ih kok aneh nih? kok aneh? kok aneh? kok naik terus gitu kan? sampai akhirnya kita mau naikkan bet nah di sana baru rungkan padahal harusnya kita nggak boleh naik bet karena kita lagi gacor di bet tersebut. Atau bet tersebut lagi gacor, lagi mau ngasih profit Jadi pahami brotherku ya Jangan kau asal main guys ya karena, karena pada dasarnya Hanya dibutuhkan sedikit logika aja guys Untuk memahami ini semua Bukan berarti ini gampang atau gimana, tidak Bukan berarti kalau kau join komunitas aku Aku langsung dap kau, kau dapat JP, ya? tidak juga Tetap kita bermain bersama-sama brotherku Saling menginformasikan Saling bersama-sama ngobrol dan segala macam Jadi kita Ya, main bareng-bareng aja guys lah Mantap jiwa, oke okay. Oke, okay, kita lihat dulu Masih bisa kah kita dapat skater kedua Kalau nggak dapat Aku pamit undur diri guys ya Sudah cukup lah, profitnya 300 Sudah lumayan lah Cuma kalau dikasih skater kedua ya nggak nolak <laughs> Oke, okay, come on Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Hey, sweet burn anza mah cuma dua kah? Eh, cuma satu kah? Keternya cu, ayo come on, ah. ayo guys, udah 350 ratus lima come on, come on, pisang, aduh dua dua dua aku galau tuh lagi nggak lagi nggak kita gaskan lagi lah ya kalau juga lo cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on, aduh tiga doang cuk. Pisang pisang pisang please. Come on. Sudah turun lumayan banyak nih guys 200 ratus kacuk. Sampai tiga ratus aja kali ya abis ini ya. Kalau nggak dikasih kita pamit tutu diri brotherku ya. Karena di, di switch ponan tadi slot itu kuncinya, cuma satu. Tahu kapan harus cabut, guys? Udah, itu aja. Kapan harusnya kamu tahu untuk udah oke? Kita gaskan Come on, come on! Dua, dua, dua, dua terus. Oke, kita coba quick Wah, kima bener-bener, guys! Come on! Astaga Gila, susah juga guys kalau loh, turun 200 ratus loh Turun 200 ratus cuk cu Gak punya ngopeng yang benar ini Ah kita coba Ini terakhir brotherku ya Kalau nggak dikasih, ya wis Berarti aku sudah cukup Astaga, cu Sampai ya, Akhirnya guys, kedua Gila co, turun 200 kali lebih Come on, ayolah harapan terakhir guys Habis ini aku pamit undur diri guys ya Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir Salam kenal dari Bang Freddy Kita gaskan Yo, come on I 50 lagi tuh Dua kali nggak tuh Sab Bam, 410 ribu langsung sempak Sioman Dua kali guys Come on Kenapa nggak seratus dasar kau gak ada. Gak ada rasa terima kasihnya. Ada dua kali <laughs> udah dua kali dikasih turun, masih ya, minta seratus. <laughs> Gila, g gaming tuh ya? Wow, mantap jiwa, mantap jiwa! Ini baru baru sempak siomay, guys. Ini baru serel. Wow, mantap jiwa, guys! Ya, dua kali loh, dua kali, dua kali, dua kali, dua kali. Ini aku nggak tahu polanya kah yang worok. Yang jelas istilahnya pola itu cuma acuan, guys, ya. Kita gaskan lagi. Come on. Wow. Anggur, sabun coli, please. Oke. Okay. Anggur, pisang, dua kasemek. Sepuluh, oke. Okay. Oke, okay, sepuluh, cantik. Nice, tuh, dua puluh. Dua puluh, lanjut. Sap, sap sab pem 213.000 lagi sempak si lagi double sempak si omainnya mantap keren gila nih bonanzanya come on gila gg gaming gg gaming gg gaming come on terbaik guys ya terbaik terbaik astaga nikmati dulu brother Santuy dulu ya kan Enjoy dulu, ya kan? Biar durasinya bisa sampai 10 hari nanti <laughs> Selamat datang, Brother Yang baru saja bergabung, guys Ya, salam kenal dari Bang Freddy Buat kawan-kawanku semuanya Dari sabang sampai para oke okay. Kita kasih lagi, yuk Come on Oke, okay, nice Pisang masih ada Bersama, anggur Nice, oke, okay, 9 bom lagi, please Wow, 18 tuh oh, Sap, sap, sap Bem, tambah lagi nice 84.000 Wow, keren cok, keren banget anjing Bomnya sih banyak, tumbler-nya dong yang kurang ya Tapi so oke okay, gak masalah karena apa? Karena kita sudah Profit Staga Profit Profit Profit Staga Profit Karena kita sudah Profit Staga Profit 50 lagi cok Tiga kali dia buat turun Pem 72.000 Profit Staga Predator kita langsung dapat profit. Astaga, profit tuh Aduh, sayang banget tuh Gila 50 kalinya turun tiga kali, guys Wow Come on Terakhir Oke, beradarku ya Terima kasih banyak yang sudah hadir Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Ingat guys, bermainlah dengan bijaksana, jaga kondisi, jaga kesehatan juga, dia jaga kesehatan mental juga guys ya Ingat, kalau sudah bapuk, kau mau pakai pola apapun, susah kalau Tapi kalau misalkan kena, ya toh, ingat tahu kapan harusnya berhenti, oke? Okay? Aku pamit undur diri dulu, brotherku ya Terima kasih banyak buat kawan-kawan Bang Freddy yang sudah hadir, sudah support Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama budaya, umpuh, sudah hati damai, sejahtera beserta kita semua Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya Oke, okay, terakhir lima lagi. Come on. Gak mau dia tuh, oke. Okay. Tiga. Oke, okay, aku pamit dulu diri, guys, ya. Dadah.